Soneta Group, adalah sebuah grup musik dangdut dari Indonesia, yang didirikan oleh Roma Irama pada tanggal 11 Desember tahun 1970. Nama Soneta sendiri berasal dari nama puisi Italia kuno, yang mempunyai arti puisi yang bersuara. Kemudian sejarah nama Soneta ada dalam adegan film Roma Irama yang berjudul Berkelana Dua dan konon Soneta adalah grup musik dengan jumlah penggemar terbanyak di Indonesia.